Coba-coba, siapa yang mau jadi MGR di sini, guys? Supaya buat ngeband-ngeband yang nyepam, guys. Beli armor ya, beli armor. Iya, guys, norak guys. Sampai jam berapa, bang? 2 jam. Oh, mantap, pindah oke. Okay, terima kasih. yang sudah mendukung berhasil kita teman-teman Aduh, no, please no. Sebentar guys, gue fokus kelarin di ini lo ya. Salah jalan lagi, nyetirnya juga nggak enak lagi di stick. Hah? Oke. Okay. saya mau, iya nanti gue pelajari deh. Ntar gue tanya, tanya manajer gue guys cara masang moderator gimana? Gua aduh selalu nonton Abang dari zaman Gaten abis ini saya banyak yang sepam bang iya jangan nyepam lagi tolong guys tolonglah adik-adik jangan nyepam dong bully android bang ya bully nanti ya sabar ya